Baik, teman -teman. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma uh, sholli ala berjumpa lagi dengan saya Lamsadi di sini di Alam Al Jaya, teman. -teman. Uh, semoga kita semua dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala uh, pada masa apa COVID seperti sekarang masa darurat ini uh, bertepatan dengan hari raya Idul Adha dan di sini di daerah kami. Uh, apa istilahnya rame-rame menggunakan apa, takbiran menggunakan sound system dan sebagainya. Itu ada sedikit larangan, walaupun begitu alhamdulillah uh, masih bisa menggunakan speaker corong. Nah, itulah kenapa kami sebut speaker corong selalu bisa diandalkan di saat-saat darurat seperti sekarang. Apalagi entah uh, terlepas dari... Apa namanya kontroversi COVID yang jelas di sini? Tempat kami, orang sakit, orang meninggal itu hampir tiap hari selama satu bulan terakhir ini. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan iman Allah SWT. Nah, seperti apa corongnya, dan sudah mic atau mesinnya, sebetulnya sudah kami bahas sebelumnya. Mari kita lihat bersama-sama. Kita balik yang, yang apa memperbaiki kemarin nah ini yang yang yang punya perbedaan ini oke okay, teman-teman nah ini uh, di sini mohon maaf proses pemasangannya tidak saya apa, tidak saya videokan bahkan uh, pada saat proses pemasangan spoolnya itu enggak enggak saya apa enggak saya videokan karena saking rewardnya seperti itu ini speakernya dua teman-teman ya dua Hari ini saya menggunakan mikrofon eksternal ini dua ini kalau nggak salah kemarin itu di seri kalau nggak salah ya kurang lebih seperti itu karena kalau di paralel itu kalau nggak salah mudah putus kenal salah ya ini kalau nggak salah di seri kemarin bukan saya juga ya. karena ada kesibukan lain kalau saya pasti saya rekam dari dua speaker itu nah ini teman-teman Uh, kabelnya hanya ada dua jalur ini. Berarti ya kalau ntar di seri di paralel lah. Oke okay, masuk ke sana. Oke okay. mesinnya seperti apa sebetulnya mesinnya sudah pernah saya uh, bahas di kesempatan yang kemarin-kemarin. Nah ini mesinnya seperti ini. Nah, seperti ini mesinnya. Nah, mesin yang pernah saya bahas di video sebelumnya nah, ini mesinnya teman-teman. Oke okay. dan mikrofonnya ini suaranya nanti bagaimana setelah diganti sepul mohon maaf sepulnya belum bisa saya perlihatkan nah, ini dua teman-teman dua-dua jalur seperti ini Oke dua jalur seperti ini okay, tadi ambil diambil satu aja gitu maksudnya uh, satu apa satu set ini dijadikan seri atau paralel saya ndak ndak begitu mengikuti kemarin. Oke. Okay. Nah, kualitasnya bagaimana? Yang jelas seperti ini. Kualitasnya bagaimana nanti kita akan lihat atau kita akan dengarkan pas dipakai seperti itu. Namun ketika dipakai eh, saya tidak akan menggunakan mic ya, mic mic eksternal ya, saya akan menggunakan mic internal seperti itu oke ya, teman-temannya langsung ke kualitas suaranya Seperti apa setelah diperbaiki itu Amen. Oh. Ada, ada, di arti-arti putra putra jayang sediasa atur tahun syukur atas Nurul di karena orang acara sholat ini tersebut ah. kemudian dan eh, musola beropaklah hari itu bergi yang ini tempat ekon bergian kaum muslim ini bergian bapak-bapak tanggal tanggal yang kita itu kemudian ini bergian ekon-ekon musliman yang kita lintok beri tahu atau para tamu, biasa, kepada karena acara, sholat di dada, semua waktu itu asywaati uswaq la tanjidala purishanya dengan nirman keadilan dan kesetaraan dan akan mendapatkan kebebasan dan surganya yang penuh dengan karimana juga apabila kita mengingatkan laa larang majawatan larangan-larangannya dengan harapan akan ampunannya dan terbebas dari yang dari siksa api neraka saya mendapatkan penuntulian Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, penuntulian Nabi Ibrahim Akhirnya digantikan dengan bagi jelas yang diambilkan oleh Allah dari surga, karena ketaatan, dan kepatuhannya Itu di dunia yang mana ini kita harus selalu patuh dan tunjuk kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala seperti kewajiban menjalankan perintah Allah yang berupa lima Jumat dalam sehari semalam dan kemudian Melaksanakan salat Jumat setiap hari Jumat bagi kaum muslimin. Ada peribadah sholat. Sebagaimana bagaimana yang telah kita Ya robbal alamin tauladhilah darumurfatihah Yaudzillahi minasirbanudinilahumalaih YouTube YouTube. Oleh Ya demikian. Ulasan singkat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar besarnya. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih Uliato Filodaya. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dendah balik. Ya, ah nah, ini imamnya ini yang tadi. Ya. Dah. Nah, <laughs> ya, dekik tengali dengan balik, neng YouTube balik, Al-Qolam Jaya balik. <laughs> <laughs>